Wow, nah, nah, ya. Karena pakai tali, kan jadi setengah mati nanti. Ya. Hanya untuk proses ini, aja selanjutnya pasti. Oh, oh, oh. Ibu, kalau Ambil langsung ambil beri. Ambil. Ibu ambil. <tuk> kas sedikit. Yang ini kas ya. okay